Halo, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Nah, kita lagi, eh bukan kita ya? Saya lagi di kebun merica. Merica ini udah masukin gangguan panen. Ini uh, uniknya, ini dia tanamnya tabu lapot ya. Ini tabu lapot itu tanaman buah dalam pot. Apa sih istilah ini? Kalau... Tanam merica dalam pot, eh betul kan ini merica ya? Taca lapot lah. Mm -mm. Taca, lapot. Taca, lapot. taca lapot, Ini tanam merica dalam pot, tanam merica dalam pot. taca lapot. Hmm, ya, merica ya, lebat ya buahnya ya. Buah bu, bukan buahnya, bu, lebat mericanya. Ya, bisa jadi contoh ya bagi kawan-kawan yang ada pot-pot nganggur. Pot-pot hmm. nganggur bisa ditanam. Biar jadi apa, ketahanan pangan, ketapang. Ini ya, banyak ya, Bicanya. ini di pekarangan aja nih, ditanam. Oke, okay. asik ya, menarik ya. Banyak yang dilihat, banyak tahu, bisa jadi referensi untuk yang punya pekarangan di rumah. Oke, okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.